Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Civi Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tunas orderannya. Amin. Oke, teman-teman, lama ya saya nggak bikin konten tentang informasi sebesar bibit. Nah, kemarin aja dapat konten juga pas dapat orderan ngevlog di menuju nge ke ya. mungkin teman-teman akan -teman, teman -teman, Oke kali ini saya akan bahas mengenai ketentuan sisa deposit minimal saat teman-teman melakukan withdraw ya Jadi ada beberapa teman yang saat melakukan withdraw muncul notifikasi tidak bisa withdraw karena masih ada cicilan Dan padahal sudah melakukan pembayaran atau terkena potongan cicilan di aplikasinya Oke sebelum masuk ke informasinya teman-teman yang belum subscribe ke channel ini jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar bisa ketinggalan informasi dan ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga channel selalu berkembang bermanfaat yeah. Maaf ya teman-teman ya, -teman. di Marin Oke, kita lanjut ke informasinya. Tadi teman-teman beberapa waktu yang lalu saya dapat pertanyaan dari salah satu teman mitra. Bahwasanya dia nggak bisa withdraw karena muncul notifikasi masih ada cicilan. Apalagi dia sudah membayar cicilan di. sudah terkena potongan cicilan baik cicilan seribu ataupun cicilan bpjs Ketenagakerjaan Maaf ya teman-teman ya, risik ya kecil gangguin terus soal yang mau ikut eksis tapi nggak mau mau masuk ke kamera oke kita lanjut jadi saat kita memiliki cicilan baik itu cicilan atribut ataupun cicilan bpjs kita tidak akan bisa melakukan withdraw bila mana sisa deposit yang kita sisakan tidak sebesar cicilan yang kita miliki bisa lebih cicilan atribut ataupun kalau cicilan BBJS ke tanah kagetan 6800 ya jadi hasilnya saat kita melakukan withdraw Rp50.000 kita harus mengisahkan bisa saldonya sebesar Rp16.800.000 nah, Jadi teman-teman enggak -teman perlu takut Kenapa nggak bisa withdraw dan sebenarnya Itu hanya karena teman-teman memiliki cicilan Meskipun cicilan tersebut sudah terbayarkan. Bahkan saat kita menarik ke Gopay pun Jika kita memiliki cicilan dan bisa Depositnya tidak sesuai dengan Besaran cicilannya Maka sama saja kita juga akan bisa tarik ke nah, Berbeda kalau teman-teman yang tidak memiliki cicilan ya jadi saat memiliki saldo di atas 50000 bisa ditarik atau ditarik ke bank ataupun ke UP sebesar atau sampai di nolkas contohnya seperti ini ini punya teman saya dia punya saldo deposit 100000 dia tarik seluruhnya ke bank dan bisa masuk karena apa dia tidak memiliki cicilan di bulan tersebut atau cicilan-cicilan lainnya baik ribu ataupun begitu Nah kalau punya saya nih bisa lihat teman-teman kita -teman, punya 156.000 rupiah saat tarik ke 50.000 Karena saya memiliki cicilan BPJS ketenang kekerjaan Sebesar 16.800 Maka kita akan bisa tarik ke bank Ataupun tarik ke ya, kira -kira, ya, teman -teman, ya. Jadi kenapa kita tidak bisa melakukan withdraw Meskipun kita sudah membayar cicilan Atau sudah berkenan potongan cicilan bulanan, ya, kata seperti itu Tonton sudah lihat di aplikasi KoPartner Ada di info terbaru mengenai ketentuan Sisa, di, sisa deposit minimal Saat melakukan liter. Oke terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video saya selanjutnya Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat Salam Satwa